Terlalu, nah, kalau kalian bisa tinggal di daerah elit di Pondok Indah, ya kan? Selangkah aja kalian tinggal ke Pondok Indah Mall, terus kalian bisa keakses ke ke daerah-daerah lain yang ada di Jabodetabek. seperti People balik lagi sama aku Sintia Putri kali ini aku ada di salah satu apartemen yang sangat sangat ecatching yang ada di Jakarta Selatan. Kenapa ecatching Karena kalau misalnya kalian jalan dari Tol Jor itu udah kelihatan banget tuh bangunannya satu satunya, uh, pokoknya deket banget sama tol dan juga yang paling keren ini deket banget selangkah ke Pondok Indah yaitu kawasan elit yang ada di Jakarta Selatan. Nah di belakang aku ini udah ada area fasilitas yang ada di Lexington Residence sendiri. Di belakang aku ini ada kolam renang dewasa dan juga nanti ada area taman bermainnya juga dan juga yang paling keren unit di sini itu udah semi private lift. Nah untuk yang 3BR-nya udah private lift juga. Keren nggak kalian punya apartemen studio tapi semi private lift? Yuk kita lihat gimana nanti. Hi property people. Aku mau kasih tahu nih ke kalian bahwa di Lexington Residence ini udah ada diskon gede-gedean yaitu dari harga 35 juta per meter square nya sekarang menjadi 21 juta aja Nah, murah kan? Ngapain kalian tinggal di daerah yang jauh-jauh, say? Kalau kalian bisa tinggal di daerah elit di Pondok Indah ya kan? Selangkah aja kalian tinggal ke Pondok Indah Mall, terus kalian bisa ke akses ke daerah-daerah lain yang ada di Jabodetabek. Dan juga di apartemen ini arsitekturnya itu by AIDAS yang ada di London, keren ga? AIDAS itu salah satu uh, arsitektur besar yang ada di dunia dan kalian pasti tau lah konsep-konsep setiap hunian yang diciptakan dari AIDAS Jadi ini sebenarnya bukan, bukan sembarang apartemen, keren banget dan juga apartemennya ini udah siap huni dan juga udah pecah sertifikatnya dan kalian bisa KPA langsung dengan harga start dari 700an juta aja people, kalian pasti mau dilihatkan dimana review si apartemen Lexington Residen, yuk masuk-masuk ya, masuk anggap rumah sendiri Nah kita langsung dari pintu langsung akses ke area kitchen setnya dan juga di sini ada kulkasnya dan jangan lupa ini apartemen dengan dua kamar tidur dengan luas 85 meter persegi yaitu dapat terdapat dua kamar dan juga ada dua kamar mandi nah luasnya ini ya boleh kalian lihat ya e, cukup luas ceilingnya juga tinggi areanya jelas elit di Pondok Indah deket banget ke toljor kayaknya tinggalnya 5 menit lah kali 3 menit kali ya deket banget soal Uh, dan juga ini area strategis dekat ke Rumah Sakit Pondok Indah ke mall juga dekat, semuanya serba dekat. jadi ini bukan apartemen kaleng-kaleng Aku mau tunjukin ke kalian area kamarnya. Dari kamarnya ini ada lorong. Ini yang buat misalnya antara si kamar sama si toiletnya. Nah, ini kamar keduanya. Keren ya, besar loh. Coba-coba coba dicek coba, coba, coba ya. Coba dilihat, coba dilihat, coba dilihat. Ini kamarnya dengan interior yang si full furnish ini, desainnya oke okay juga. Oke okay banget sih menurut aku kayak kayu-kayu gitu ya. Karena lah buat kalian yang expert esport yang tinggal di Jakarta dan butuh apartemen yang harganya di bawah 1 miliar kalian kesini aja, ke Lexington Apartment, ke apartemennya udah siap huni say udah pecah sertifikat, tinggal balik nama aduh ngapain lagi buat kalian juga yang uh, Kak nggak bisa langsung beli cash harus belinya hmm, kredit, oke okay. kalian bisa tinggal KPA gampang, karena kita kerjasama juga sama banyak bank-bank yang bisa memudahkan para customer Temen. Dan kalian penasaran nggak untuk uh, si master bedroomnya seperti apa? Ayo ikut aku. Nah ini master bedroomnya tuh, Ih, kaca juga ya, keren loh. Nah aku udah ada di apartemen Lexington di kamar master bedroomnya Coba kalian lihatnya ini full kaca loh say keren gak sih Jadi kayak kalau bangun gitu tuh viewnya ya Allah mau bisa kebuka ya tuh Viewnya oke okay. ini, ini di lantai yang mungkin agak rendah kalau dari tinggi kayaknya enak banget ya Kalian tidur pun bisa lihat view Jakarta aduh keren banget keren ya matching buat aku Nah ini ada lorong ke kamar mandinya Maaf ya, itu kalian bisa lihat kamar mandinya seperti apa. Nah, properti people, dan jangan lupa kalian tahu nggak sih di apartemen itu? Ini itu semua sanitary-nya tuh by Toto. Jadi bukan kaleng-kaleng, ya ampun, keren banget ya. Udah eye catching, lokasinya strategis dan juga uh, harganya terjangkau. Properti People, kalau sampai aku udah duduk di living room-nya ini, udah pasti itu cozy ya. Udah pasti huniannya cozy. Dan juga kalian lihat uh, desain dari si interiornya ini uh, warnanya warm dan juga Keren, keren kan? Harga 700 juta kalian udah tinggal di area elit di Jakarta Selatan. Jangan lupa ini itu, unitnya terbatas. Jadi kalian buru-buruan deh. Call aku kalau bisa. Nanti aku kasih referensi lagi lainnya ya, apartemen-apartemen yang paling cozy di Jabodetabek. Nah, buat kalian para properti people yang mau beli, jangan lupa kontak ke agent room A21. Nah, kalian bisa mendapatkan banyak referensi unit-unit uh, dan hunian yang ada di Jabodetabek. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe YouTube channel room A21. Salam properti.